Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman sekalian. Kali ini saya sedang menangani laptop Asus X450C. Uh, ini kondisinya mati total ya. Jadi kalau kita colok ke listrik itu eh uh, ampernya itu tidak naik. Di situ sempat 0,02. Ini posisi standby ya, belum dinyalakan dan kalau saya rubah kembali amper di sini terbaca 0,017. Kemudian kalau di switch ya, laptop ini di switch. Ini amper naik sedikit menjadi saya rubah dulu ke amper. Di sini menjadi 0,03. Di situ 0,03 tapi lampu indikator di sini tidak ada yang nyala sama sekali jadi laptop ini kondisinya adalah mati total sepertinya ini saya mendapatkan komponen yang rusak itu langsung tanpa saya mencoba mengganti komponen yang lain, jadi IC SMPS ini masih ya, sudah saya ganti saya cuma mengganti kapasitor ini, karena ada indikasi kapasitornya itu sudah ya karena IC ini panas tadi saya cek panas sekarang saya coba di LCD-nya dengan tampil Terima kasih teman-teman sekalian dan